Pertanyaan selanjutnya, jawab dengan cepat dan jujur. Kapan terakhir baca Al Qur'an? Enggak pernah baca, enggak kan? pernah baca. Ya, ya udah. Eh, habis ini nanti pulang coba baca Al Qur'an ya, Mas. Ya, Mas. Ya, dirutinkan ya, Mas. Ya. ya. Terima kasih, Mas. Ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana di Armaul Channel. <tik> Pada video kali ini, saya membuat sebuah video sosial eksperimen Saya akan menginterview orang-orang yang ada di luar sana Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka Kalau kalian penasaran sama videonya, kalian langsung tonton saja ya Tapi seperti biasanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja cek this out Mas. Minta ya. waktunya sebentar, Mas. Oh, iya. Mau interview, Mas. Oh, iya. uh, sebelumnya namanya siapa, Mas? Alvian. Alvian, Mas Namanya siapa, Mas? Sebelumnya namanya siapa, Mas? Rizky namanya... Rian. Mas Rian, Mbaknya? Dina. Dina. -budi. Mas hmm. masnya? Chandra. Mas Chandra. Uh, Saya Siti Nurwah Yuning sih. Siti Nurwah Yuning sih yeah. Mbaknya? sini pak sini pak banyak siapa eh, ista mensara uh, ini ada beberapa pertanyaan nanti mas saya jawab ya oke okay. uh, punya instagram nggak punya punya masnya punya punya sebelumnya punya instagram nggak punya punya kapan terakhir buka instagram tadi mas tadi ya. oke okay. kapan terakhir buka instagram kemarin kemarin masnya baru tadi malam tadi malam sebelumnya punya instagram nggak punya kapan terakhir buka instagram apa ya? Kemarin. Kemarin. Ya. Yeah. Okay. Punya Instagram nggak? Punya. Punya, paknya? Punya. Kapan terakhir buka Instagram? SMP. SMP. <laughs> Kamu karena banyak Akun baru sih. Akun baru. Kapan terakhir bukanya? Buka, eh, buka Instagramnya ya. Tadi siang. Tadi siang. Punya Instagram nggak? Oh, nggak punya. Nggak punya. Facebook? Punya. Kapan terakhir buka Facebook? Tadi. Ya. Tadi. Pesnya yeah. juga tadi. Yeah. Oke. Okay. Eh, punya Instagram nggak? Oh punya punya punya punya. Punya Instagram. Iya yeah, iya. Yeah. Kapan terakhir buka Instagram? Eh uh, tadi pagi. Tadi pagi. Iya. Yeah. Punya Instagram nggak? Punya. Banyak. Punya. Punya. Kapan terakhir buka Instagram? Sekarang buka. Sekarang banyak. Yeah. Sekarang. Sekarang. Oke. Sering tangerin lagu? Iya. Masnya? Iya. Yeah. Tahu enggak lagu yang lagi viral sekarang? Iya okay, ya. Yeah. Kira-kira tahu. Kurang tahu masnya? Tatu kalau saya. Tatu? Arta yeah. Tatu ya? Yeah. Oh ya, yes, yeah. siap. Tahu nggak lagu yang lagi viral sekarang? Nggak tahu, Mas. <laughs> nggak bener. tahu, beneran? Bener. Tarik Sis nggak tahu? Nggak beneran. Apa lagu yang lagi viral sekarang? Apa ya? Tarik Sis mungkin. Oke, okay, Tarik Sis. Semonggo. <laughs> Oke. Okay. Tahu nggak lagu yang lagi viral sekarang? Lagu yang lagi viral, Budi Doremi. Budi Doremi. Oke. Okay. yang tahu nggak? <laughs> mungkin... Uh, apa ya? Apa? Itu lagu-lagu yang biar-lagu itu kan? Adi Sofian. Iya Adi. Adi Sofian. Adi Sofian. Tahu enggak lagu yang lagi viral sekarang? Tahu enggak, Mas? Lagu. Tahu? Apa? Lagu apa? apa? <laughs> Kipas sayang-sayangnya. Oh, sayang-sayangnya masih? <laughs> Tepung kanji. Apa? Tepung kanji. Tepung ganji. Tau enggak lagu yang Tahu enggak lagu yang lagi viral sekarang? Tidak oh, tahu mas, kurang mengikuti Instagram tapi ya saya buka, tapi uh. Uh, kurang mengikuti yang kayak kayak trading trading tapi gitu lagu kan? yang viral enggak tahu ya uh, yeah. sering sering lagu enggak? ya kadang-kadang sih kadang banyak lumayan, lumayan yeah. Tahu nggak lagu yang lagi viral sekarang? Hmm, banyak mas ya apa Seperti satu-satu salah uh, satu aja okay. enggak lama lost doll <laughs> lost doll oke <Okay>. banyak apa? <laughs> yeah, apa tuh oh, tarik sih tuh, oh, tarik sih semangkuk ya. <guluh> pernah nonton YouTube nggak? pernah, mas pernah, sering, sering, sering, sering oke. Okay. sebutkan minimal 3 youtuber yang masnya tahu. Fiersa Ya. terus apa ya? Effi Asmara, <guluh> ya. terus satu lagi Alfi Rev. saya sama Virsa Besari juga. Ada Atahan Lintar ya, ya. itu, siap itu. <laughs> Terus sama channelnya Kang Sule itu bagus banget Kang tuh. Kang Sule, okay. Okay. pernah nonton YouTube nggak? Pernah, pernah. Sebutkan minimal tiga youtuber yang Mas ketahui. Apa ya youtuber ya? santai aja Ayo. Nggak tahu, tahu ya Mas, nggak tahu. Nggak tahu. Pernah nonton YouTube nggak? Pernah. Pernah sebutkan minimal tiga youtuber yang mas ketahui Ata Alirintar Ata Alirintar apalagi ya, banyak. apanya Warm, saya suka Warm yang beatbox itu oh ya, terus? ya itu sama banjari banjari, oke okay. pernah nonton Youtube nggak? oke, okay, pernah lah mas pernah? mbaknya? Pernah. pernah pernah sebutkan minimal tiga youtuber Indonesia yang mas ketahui korigor uh, siapa? korigor korigor terus? terus Erpan Erpan ya, terus? satu lagi siapalah ya? Eh. Uh, eh uh, anu. No. Uh, Oke, Sarawi Jayanto. Sarawi Jayanto. <tihan> <tuh halilintar>, oh, Kalau <okay. tuh> <Jurnalisa, tuh> Mbaknya tahu enggak? Ata Halilintar. Oke, bisa. Heeh. Terus, coba lagi apa ya? Apa ya? Setawt. Setawt. Pernah? Pernah, Masnya? Pernah. Sebutkan minimal 3 YouTuber yang Mas ketahui. Hmm. <ketuk> Youtuber YouTube <ketuk> berarti, Arma Old Channel, oh! <rien> selain Arma Old Channel, <tuk> <tuk> eh, yeah, Triswaga Official, ya, yeah, terus Nabila Swaka, oke, okay, terus satu lagi, nah. yang King of YouTube itu nggak tahu, toh. King of Oh, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, mas? Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Pernah, Pernah, pernah, pernah Sebutkan minimal Lilin, youtuber Indonesia yang mas ketahui. Wah, oh, siapa, siapa ya? Ayo. Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Lilin, Atta Pernah. Pernah, banyak? pernah sebutin minimal tiga youtuber yang Mbak ketahui. <Gelawa> aku aku. Apa? Eh siapa ya itu? Ismi. Ismi. Ismi itu terus adiknya Adam siapa? terus Adam Adam Hidayah kayaknya. Oh ya, Adam Hidayah. Ada Hidayah atau Hidayah? Ih Hidayah. Ayo iya. Hidayah. Hidayah <Gelawa> Hidayah. Ada satu lagi apa? Terus satu lagi siapa ya? Banyak sih. Ya apa satu <Gelawa> lagi ayo. King of YouTube tahu enggak? King of YouTube. Siapa? Oh, Siapa? Pertanyaan selanjutnya jawab dengan cepat dan jujur ya. Kapan terakhir baca Al Qur'an? Tadi malam. Tadi malam, benar? Bagus, Mas ya? Sudah lama, Mas. Lama. Kira-kira berapa bulan? Mungkin setahunan lebih. Setahun lebih, oke. Siap. Masnya Muslim? Iya Muslim. Pertanyaan selanjutnya jawab dengan cepat dan jujur ya. Kapan terakhir baca Al Qur'an? Uh, kemarin kemarin ya yeah. siap Alhamdulillah pertanyaan selanjutnya jawab dengan cepat dan jujur ya kapan terakhir baca Al-Quran tadi malam tadi malam hmm. Alhamdulillah lebih dirutinkan lagi ya mas kalau hmm. mbaknya kemarin sore kemarin sore Alhamdulillah okay. yeah. pertanyaan selanjutnya jawab dengan cepat dan jujur ya yeah. kapan terakhir baca Al-Quran uh, kemarin kemarin yeah. oke okay, Alhamdulillah Pertanyaan selanjutnya, jawab dengan cepat dan jujur ya Kapan terakhir baca Al-Quran? Kapan? Terakhir kapan? Asbuasa As Kamu mbak? Asbuasa, oke okay. yeah. Pertanyaan selanjutnya, jawab dengan cepat dan jujur Kapan terakhir baca Al-Quran? Enggak pernah. pernah baca Enggak pernah baca okay. Yaudah uh, Habis ini nanti pulang Coba baca Al-Quran ya mas? Ya mas Ya dirutinkan ya mas? Ya Terima ya. kasih mas Ya Sebelumnya masnya muslim mas? Muslim Muslim Pertanyaan selanjutnya jawab dengan cepat dan jujur ya Kapan terakhir baca Al-Quran? Hmm. Nah, sudah lama Sudah lama Ada <laughs> <Atau> mas ya <laughs> Lama Lama oke okay. uh, Lebih dirutinkan lagi ya mas baca ya, ya, ya siap, ya, siap. Oke okay, siap Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih ya, mas. Makasih, ya. Okay. Assalamualaikum Assalamualaikum sebenarnya mak Aku interview Mas, artis... sih, yang Apa? Apa? Apa? Apa? pertanyaan tentang artis, -artis itu. Apa? itu. Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? ya.